Apa kabar semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman VTuber di seluruh Indonesia uh, Saya berharap kalian semua dalam suasana begitu menyenangkan Selalu bisa menunaikan apa saja yang bisa anda tunaikan di hari-hari anda Sehingga anda bisa menikmati suasana hidup ini dengan baik dan sempurna adanya Teman-teman, saya pernah menulis di sebuah blog, blog saya Vip Islami yang berjudul "Jika Pendapatan Iklan untuk Bayar Member", dari mana perusahaan VITUB mendapat keuntungan. Seperti itu yang saat hari ini kita bahas, dan saya di sini hanya membacakan teman-teman yang sudah saya tulis di Vip Islami. Ya saya yakin bulan awal di tahun 2021 ini Kita akan bisa lebih semangat Bisa lebih dalam menjalankan hidup dan kehidupan Setidaknya impian-impian kita yang kemarin Belum terwujud insya Allah Di tahun 2021 ini Uh, saya berharap dan saya berdoa Buat teman-teman semua Bisa terwujud Sehingga Anda akan merasa bahagia Dan senang adanya Ya akan coba Saya ketengahkan saja Ke ruang dengar Anda Sebuah artikel Tentang VTube Jika pendapatan iklan Untuk bayar member Dari mana Perusahaan VTOOP mendapat keuntungan. Ya tentunya yang bisa saya bahas kali ini adalah masih di fase yang pertama ini ya. Sebelum launching di fase kedua. Sesuai misinya, perusahaan fitup di fase pertama adalah mengumpulkan database penonton iklan. Dengan cara merekrut member sebanyak-banyaknya melalui kode ID yang dimiliki setiap orang yang sudah mendaftar menjadi member fitup. Misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan suatu visi yang telah dibuat mis yang telah dibuat. Misi itu ibarat langkah-langkah kecil yang dibagi untuk mempermudah serta bentuk usaha nyata dalam memberikan arah sekaligus batasan-batasan proses pencapaian tujuan Hingga pada akhir tahun 2020 Fitub sudah mengumpulkan lebih dari 12 juta anser dalam perekrutan selama lebih kurang delapan bulan. VTube beroperasional, sebuah perolehan yang sangat signifikan dan perlu diberi acungan jempol dalam masa waktu yang begitu singkat, Fitup sudah menjadi idola bagi para pengguna medsos. Sebagai orang awam, banyak dari mereka yang mempertanyakan soal dari mana Fitup memperoleh keuntungannya jika pendapatan iklan hanya untuk membayar para member, walaupun sebenarnya keuntungan sebuah perusahaan itu adalah merupakan pendapatan intern perusahaan. Tidak ada salahnya akan coba saya sampaikan sesuai daripada pengamatan yang saya dapatkan melalui misi dan fitur Fitup di fase pertama ini sesuai misinya perusahaan VTube hingga saat artikel ini ditulis belum mendapatkan keuntungan apapun dari para penggunanya akan tetapi di fase awal ini VTube sudah merencanakan keuntungan-keuntungan dan akan didapat melalui penggunanya yakni pertama dipersiapkannya fitur gol. Hal ini menunjukkan bahwa di fase berikutnya YouTube akan mendapatkan keuntungan melalui fitur Goal dengan menunjukkan bahwa ke depan ada sebuah biaya sharing dari VP, Viewpoint, dan Goal untuk memasang iklan di YouTube. Pernyataan itu bisa dilihat dari screenshot yang saya tampilkan di bawah ini. Seperti ini. ini adalah fitur Goal. Fitur Goal ini jika kita klik akan uh, terlihat sebuah uh, menu seperti ini. Dan menu Goal ini nanti bisa dibeli melalui aplikasi. Jika untuk uh, yang akan memasang iklan. Seperti itu ya teman-teman. Kedua, dipersiapkannya fitur akun bisnis. Fitur akun bisnis yang diberlakukan untuk paket bintang 5 dan paket bintang 6. Fase berikut akan menjadi sebuah salah satu pendapatan perusahaan karena tertera di dalamnya ada keterangan berbayar. Bisa dilihat di screenshot di bawah ini. Ini seperti ini. Ini adalah akun bisnis. Akun bisnis jika kita klik akan terlihat tampilan seperti ini. Dan saat ini bacanya free, ya. Free Berarti belum berbayar untuk e, bintang, untuk paket bintang 5 dan 6 Seperti itu, dengan tersedianya kedua fitur tersebut, berarti menandakan kita sebagai member atau pengamat fitup tidak perlu menggurui soal keuntungan perusahaan. Fitup manajemen akan lebih paham soal keuntungan perusahaan dan lebih mengerti apa yang harus diperbuat untuk masa depan member dan perusahaan kita juga belum tahu gebrakan-gebrakan apa yang akan tersaji di fase kedua dan selanjutnya teman-teman di mana saat ini berada saya kira untuk artikel yang sudah saya ketengahkan ke ruang dengar anda tadi jika pendapatan iklan untuk bayar member dari mana perusahaan fitup mendapat keuntungan sudah dijelaskan tadi bahwasanya untuk sementara ini atau saat ini di fase pertama fitup itu belum mendapatkan apa apa ya dikarenakan fitur adalah sebuah media sosial yang mengutamakan mengumpulkan database sebanyak banyaknya ataupun big data sebanyak banyaknya tetapi tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada beberapa fitur di dalam akun fitup yang setidaknya ke depan akan menjadi sebuah keuntungan yang diraih oleh Fitup itu sendiri. Ya mudah-mudahan dengan beberapa alasan yang sudah saya sajikan. Sesuai dengan pengamatan saya yang berada di akun saat ini. Teman-teman eh, bisa memahami dan mengerti. Eh, barangkali banyak hal ya pertanyaan-pertanyaan di luar sana. Yang mengatakan jika iklan untuk bayar member fitub untungnya dari mana tapi sedikit banyaknya sudah saya jelaskan rencana keuntungannya tadi dan hal ini kiranya bisa membuat Anda uh, menambah wawasannya sekaligus uh, saya berharap mari terus kita bangun fitub ini dengan uh, selayaknya dan mari kita usahakan supaya bisa mempelajari visi misi sekaligus sistem fitup yang sebenarnya sehingga kita akan lebih e, bisa membangun fitup ini dengan baik dan bisa menyampaikan kepada rekan-rekan ataupun teman-teman e, yang akan bergabung di fitup demikian saja rekan-rekan dan mudah-mudahan bermanfaat silahkan share jika artikel ini ataupun konten ini bermanfaat akan saya akhiri dengan